Sebaya kemungkinan besar dapat menggunakan Gelora Bung Tomo sebagai home base di sisa pertandingan Liga musim ini. Asrul Ananda mengaku, respon dukungan datang dari beberapa pihak untuk pemakaian stadion GBT untuk menggelar pertandingan sisa Liga 1 musim ini seperti dukungan datang dari Polda Jatin sebagai pemegang izin keramaian, termasuk sepak bola. Persebaya waspadai tibutan Barito Putra, pelatih Aji Santoso memastikan timnya waspada dengan kekuatan tuan rumah. Ia pun menyiapkan antisipasi dalam setiap sesi latihan Persebaya. Barito sendiri memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi setelah mengalahkan Persib Bandung tetapi itu bukan ukuran buat kami, ungkap Aji Santoso. Demikian berita persebaya hari ini mohon dukungan like komen dan subscribe agar channel ini bisa berkembang.